nah sebenarnya yang paling ditakuti nih sama yeah. para banker-banker sekarang khususnya untuk ekspansi KPR tuh sebenarnya oh, harusnya apa ya. kalau alpaya, mau gitu. banker mau main KPR apa yang ditakutin Iyi, gitu. Apa yang ditakutin? Apalagi. Ayo, gak usah takut-takut ya. <laughs> Robos aja. Udah kayak hutan aja udah. Apalagi semua bank sekarang main KPR Semuanya ya. Semuanya main KPR. <laughs> Gini. Nah. Saya datang ke bank misalkan. Nah. Nah. Saya beli rumah baru. Oh oke okay, Pak Joko. Langsung kita setujui gitu loh. Terus? Terus saya. Gak jadi, bilang gak jadi. Saya mau beli rumah second aja. Oh, dia mikir lagi dia. Oh, nggak bisa. DP-nya harus sekian, bunganya harus sekian. Padahal orangnya sama. beda gitu ya. Hai sobat Roma 21. Welcome back with me again di YouTube channel Roma 21 dan saat ini kita ada di sesi glamor Gelaran Mortgage. Dan tentunya kita selalu bersama, Brodeye. Bro, Deye. bro Deye, ya, apa kabar? Ya, ya, Sehat-sehat. Salam properti. properti. Brodeye kok ada yang beda ya hari ini. Lebih <laughs> pressure saya. Lebih press lebih takut. -taku karena kayak lagi dilihat-lihatin sama ya. macan apa nggak nih bajunya ya. Kok beda banget hari ini. Apa ini ya baju, oh, baju terkesima konsep? Terkesima dengan nih? bajunya ini. <laughs> takut, takut diterkam gitu, di meong gitu. Gimana nih, ini konsepnya apa nih bro bajunya? Macan ya, apa singa saya, sih? Saya itu sebenarnya orang yang seneng koleksi baju. Widih, <laughs> selain koleksi properti, aja yeah. ditaui ya, koleksi <laughs> baju kalo, juga. Kalau properti itu kewajiban. Waduh, <laughs> ya wajib. Ya waktu Bukan. saya di banker itu koleksi saya itu biasanya batik. Ah, gitu oke. Okay. Kenapa batik? Karena, karena biasanya kan ketemu sama ini ya, orang nasabahnya. Bank ya. saya kan bank uh, bank besar yang mm. uh, Apa government bank? Government, oh. Uh, okay. Jadi ada batik biasanya saya berburu berburu batik itu mm -mm. kan kalau batik mesin jahit kan iya dong cari bahan jadi kita cari mm. di butik-butik kalau di Jakarta kita cari karena kita mm. pasti carinya itu mm. yang spesifik mm -mm. nggak sampai kembar sama ya orang kan? lain Gak lucu dateng eh sama ngomongin ah, baju deh terus kalau ah. ke mana ke Jogja ke Solo ya, ke Kalongan itu kan batik, batik. pusatnya batik nah, saya Betul. sekarang udah Enggak, enggak, batikan? enggak. batikan. <laughs> jadi, kan <karena> berubah, <singa>, <laughs> berubah menjadi apa yang unik aja, ya. pakaian gini, gitu. oh, pakaian gitu. unik, tapi tapi satu jadi banker, Saya juga pakai pakaian casual, ya. Istilahnya, oh, Casual. saya suka ya. kalau traveling keluar, hmm. suka di hotel. Itu kan ada butik-butik gitu, hmm. oh. nah. Kalau yang ini, saya yang lengan pendek, yang casual gini. Yang ini saya beli, yang jadi bukan jahit. Ah, oh, udah, kalau jahit, kadang-kadang udah nggak cocok iya. gitu loh. Jadi kita pilih aja gitu loh. Oh, gitu ini jadi Lebih ke hobi. Hobi ya, bajunya <laughs> aku pikir tadi ada tema tersendiri kok. Aku diliatin singa, <laughs> sama macan ya. jadi iya, tadi iya. yang hobi baju itu, eh, uh, hobi. Tapi kalau properti itu ngumpulin properti itu wajib ya. <laughs> nah, karena kita udah ngomongin soal. Tadi Bro deh soal di belakang eh, dulu sempat sebagai banker lah ya, ya, ya mungkin ya. kita mau sedikit sedikit cerita sih Bro. Apa sih yang beda dulu? dulu. topiknya apa dulu nih kira-kira? Kita bakal nanya tentang now a day saat ini terkait uh -huh. tantangan para banker lah ya khususnya oh. untuk KPR. Mungkin dulu Bro deh gimana, sekarang gimana? Nah sebenarnya yang paling ditakuti nih sama yeah. para banker-banker sekarang khususnya untuk ekspansi KPR tuh sebenarnya oh, harus apa ya? Jadi kalau mau gitu. banker mau main KPR apa yang ditakutin Iyi, gitu. apa yang ditakutin? Apalagi Aduh, gak usah takut-takut ya. <laughs> Robos aja, udah kayak hutan aja udah. Apalagi semua bank sekarang main KPR. Semuanya ya? main KPR. <laughs> jadi udah kayak ya udah ya udah KPR kedengaran di mana-mana. Mungkin juga bisa ceritain sih, Bro, dari dulu tuh apa yeah, sebenarnya yeah, yeah. sampai sekarang gimana, Bro? Iya. Yeah. Jadi saya banker itu saya hampir 30 tahun, ya. oh, nah, mulai lima belas tahun, lima belas tahun, lima tahun, kecimpung di mortgage, mortgage banker. Okay, Banyak kasih, main mortgage. di pembiayaan KPR, tuh, start 2004 lah, hmm. 2004 Dan memang saat itu baru awal-awal uh, retail financing, consumer finance, consumer, ya, consumer banking uh, lagi menjadi tren banking hmm, ya pasca krisis 98 hmm. ya kan pengalaman saya itu ada transformasinya kita ada konten itu oh, ya, mengenai mengenai mortgage temen. jadi dari mulai starting uh, dulu uh, kita main KPR itu ada di branch ya hmm. di cabang ya kemarin ya, kita sebagai model 1 Uh, kemudian yang kedua, kemudian mulai kita ambil alih prosesnya, ya kan, uh, supaya bisa efisien dan okay. kita kan mau ekspansi ya. Jadi, kita ada paradigmnya itu berubah bahwa KPR, mortgage itu mesh product. Mm. Nah, yeah. disitulah kita belajar gimana dengan mesh product, ya kan, kemudian bisa bertumbuh, bisa bertumbuh, ya, kita bisa bawa ke top five lah, oh, uh, di mortgage dari, dari pemain awal. Ada segmen primary, ada segmen secondary, ada employee, ada non employee. Ya, ya. Jadi tadi 15 tahun itu banyak sekali pengalaman yang dari 15 tahun itu bro, sebagai mortgage banker nah. apalagi tadi bisa membawa menjadi top five ya sebagai key sukses atau key sukses dari mortgage banker itu apa sih bro? Oh, kalau mau sukses jadi mortgage banker ya? iya kalau mau sukses, <laughs> ini kan bro tentunya sebagai yang sukses dong, makanya kita ngobrol di sini ya, kan iya, saya, saya belajar dari bener-bener dari nol gitu loh hmm. Nah kalau kita rangkum uh, key sukses pertama itu adalah kalau orang kredit Dulu di government bank kan harus jago analisa kredit kan. Ya. Nah di mes di consumer enggak Nggak di, enggak di. Nggak perlu. Ilmu bukan gak dipakai. Bukan itu yang yang utama. Bukan itu yang utama. Ya, karena okay. dia mes dia tidak beda dengan manufacturing. Hmm. Yang pertama tentu bagaimana dia meriset pasar, hmm, melihat market, ya kemudian dia mentargeted, Dan dia masuk di situ. Hmm. Jadi ingat persis saya waktu itu targetnya cukup gede, jadi gimana tantangannya kita bisa ekspansi tapi kualitasnya bagus. Oh, eh, okay. Karena saya kan diberi beban, harus masuk pasar dan bisa bertumbuh di atas kompetitor dan harus bisa profit. Profit dong, iya ya kan. Nah itu kan nggak mudah, nggak mm -hmm. mudah. Jadi kita harus Lalu, kalau banker kan terkenal angker, suka didatengin orang. Iya. Ya gitu. Kalau saya terbalik, saya malah lebih banyak, banyak bergaul Karena dengan, dengan, ya, dengan pemain pemain properti, ya, dengan dengan stakeholder, saya hampir tiap hari uh, bergaul dengan mereka supaya saya tahu bisnis ini kayak apa sih sebenarnya. Hmm. Uh, kemudian melakukan kajian, kemudian buat strategi. Jadi uh, tentu hmm. yang di sukses pertama tadi Bagaimana dia tahu okay. market yang oh bagus itu yang mana. Nah, kemudian yang kedua yang gak kalah penting adalah capability. Uh, ini yang penting gitu loh. Kan. Jadi misalnya capability hmm. dari orang-orang uh, memproses kredit. Oh, nah ini kan harus dibangun. Prosesnya. Jadi dia tidak diajarin melulu hitam putih checklist. Yeah. Atau compliance Ketentuan, review dan sebagainya. Yeah. Dia harus juga ngerti bisnis. Oh. Karena pada basically mutus kredit itu berarti adalah harus ada sense bisnisnya kan. Iya ya, kan jangan sampai yang nasabah nggak bagus disetujui, yang bagus malah ya, ditolak. udah itu berabe, <laughs> itu berabe itu bro. Nah, hmm. itu, itu, itu tantangan keduanya ya. Jadi pertama mesti peti pasar, oh, kemudian pasar. kemana kita masuk, terus orangnya mesti kita siapin. Hmm. Tadi kemarin kalau kita share tuh banyak cerita di situ di balik itu. Nah ya tentunya yang ketiga itu. Uh, apa, quality daripada portofolio kita, ya. bagaimana kita mutus kredit itu kredit uh, bermasalah atau non performing lenda itu nggak ya. terlalu gede. Dan gitu. ini mungkin tantangan yang memang juga dihadapi saat ini kan loh hmm. saat orang mau ekspansi huh? kadang-kadang bukan kadang ya tapi memang akan biasanya tuh akan NPL-nya tinggi atau non itu kan akan mempengaruhi non ke loan. Iya, ya. atau itu akan ngaruh ke profit ya ya. Sa, nah ini bukan pilihan ya bro antara mau ekspansi atau profit itu bukan pilihan itu apa bisa berjalan sinergis tuh antara akuisisi tetap mm -hmm. tumbuh tapi profitnya juga jalan nah kalau bro day gimana nih agar <tuh> sukses agar dua-duanya tetap jalan nih bro ya yang mm -hmm. selalu jadi momo yang ditakuti banker itu biasanya non performing loan nah yeah. non performing loan tapi non performing loans di mass product itu udah beda di retail itu beda dengan di corporate sama komersial. Nah bedanya apa? Dulu, dulu? kalau kita kenapa banker takut non performing loan karena hmm. sekali uh, customer itu menunggak Lungga, lebih tiga bulan dan dikategorikan sebagai non perform, hmm. bank harus membentuk cadangan itu oh. bebanin biaya kan? Itu yang selalu ditakutin. Hmm. Nah, itu satu makanya tadi penting adalah bisa ngebaca pasar bisa mentargeted. Terus uh, underwriting orang yang memproses itu punya capability untuk hal yang semacam ini oh. baru itu bisa kualitasnya nah, bisa nah, kita kita manage gitu karena uh, pencadangan untuk kredit KPR ya hmm. itu kan kredit mas ya kecil-kecil itu tidak melulu ekon by ekon hmm. jadi misalkan kalau dia nunggak tiga bulan oh mesti mencadangkan sekian ya, tapi, ya kan tapi dia juga besarnya cadangan itu tidak Mas. fix ya, jadi misalkan e, nunggah, e, misalkan kurang lancar sekian, ya kan terus diragukan sekian yeah. macet oh, sekian, ya. kalau sekarang dulu kan di, di fix tuh, sekian persen sekian persen mm -hmm. ya, per collectibility gitu ya, kalau sekarang di MES itu dia juga menghitung probability of default oh, okay. kemungkinan npna itu NPR. tinggi enggak, jadi, jadi dia tren ada. kenaikan NPA dari waktu-waktu ke waktu itu Dilingan. menjadi indikator untuk berapa persen bank itu harus mencadangkan uh, kreditnya, apa hmm. cadangan untuk kredit bermasalah. Yeah. Itu yang sekarang paling ditakutin hmm. para banker. Nah, bro tadi kan tantangannya kayak gitu ya, bro ya. Di antara tantangan para banker yang sangat banker takuti itu, bro. gimana caranya tetap ngegas, nih, uh -huh. tetap gas gas gasol, uh -huh. tapi itu tapi uh, tetap aman dan terkendali, tetap profit, gimana tuh, bro? Ya. Yeah nah itu, itu tadi mindset nya memang harus berubah, paradigm nya hmm. berubah ya kan nah itu yang uh, menjadi penting, karena NPL itu ukurannya gini kalau dia di bawah 2% itu masih oke, okay. industri itu dua ya, 2,5-2,7 lah itu. tapi kalau bank Bang itu threshold. bisa di bawah persen itu oke, okay. ya 2-3 uh, ya. kalau di bawah 2 itu bagus, bagus. 2 sampai 3 itu normal lah normal, ya normal okay. di atas 3 sampai 5 itu udah lampu kuning hmm, kalau saya selalu lihatnya itu jadi kalau kita NPA-nya masih di bawah 2 itu oh, ya itu kan. indikasi uh, tadi bagaimana kita menjalankan bisnisnya oke okay enggak okay, ya. bisnis model ini kita belum enggak ya Sedang. kalau hmm. udah di atas 5 itu lampu merah jadi ya, bank Indonesia itu tidak membolehkan bank itu ekspansi. Okay. nggak boleh lagi disperse kredit kalau dia udah NPL nya 5. Hmm. Jadi uh, NPL itu kalau dulu saya itu untuk standar mengukur ya. Uh, waktu saya pegang mortgage itu kita punya non performing loan itu uh, satu unit atau satu daerah dengan daerah lain tuh di. Uh, variasinya tinggi banget. Oh tinggi banget gitu loh, ada yang tinggi, Oke, ya. ada, ada, jumlah, reda, ada, ada yang rendah, ada yang ini gitu, gitu loh. Nah itu mengindikasikan kita belum belum paham pasar, hmm. belum bisa membidik. Jika waktu itu tantangan saya bagaimana uh, NPL dari ujung Indonesia Timur sampai Indonesia itu dalam hmm. range yang tidak deviasinya tidak terlalu jauh. Hmm. Nah itulah dikenal namanya standarisasi hmm. standar ya. Uh, melihat bisnis itu seperti apa. Jadi kita tidak tidak based on orang analis, tapi ya, itu tapi harus bener-bener, karena ini portofolio ya, yang dilihat, ya. dia harus lihat market seperti apa, dia masuk ke mana, dan bagaimana dia mengeksekusi gitu loh. I, hmm. Itu itu yang uh, ketakutan Jadi. NPL itu bisa ditopang, tapi banyak-banyak orang melihat NPL itu seolah-olah kesalahannya itu di marketnya. Ya. Jadi kalau misalkan gini, Oh, wira swasta itu cenderung NPA-nya tinggi, ya, dihindari. Kita bahas juga ini ya. ya kan. Hmm. Oh, kalau apa? Sekunderi NPA-nya cenderung tinggi. Ya. Nah, itu harus dihindari. Uh, oh, nanti lama-lama. Oh, tak, kalau ya. kalau customernya itu gendernya A <laughs> gitu, uh, menggali, menggali. Dan okay, ya, okay. saya sebenarnya nggak ya. itu gitu loh. Jadi kalau mau sukses tadi uh, mesti paham pasar. Terus, paham pasar. Mesin produksinya, apa istilahnya atau Mesin produksi atau model apa, bisnisnya harus model bisa nangkap nang, seperti itu. Hmm. Ya kan, jadi misalkan tidak bisa orang yang memproses. Karena kalau udah gede massal itu kan, istilahnya land proses ya. Kayak, ya. Di, kayak di manufacturing kan, ya, ada ya, land-landnya -land ya kan. Ya. Nah land yang memproses uh, segmen yang employee, ya jangan sama dengan nah, yang wira yang swasta. swasta. Yang secondary, ya jangan sama dengan yang primary nah, ya nanti. kalau sama, ya nanti dia akan nah menang. yang suka su susah itu uh, kalau NPE tinggi atau problem, Terus? dia victim, lempar seolah hmm. dihindari produk itu dan <laughs> yang itu saya salah tanya. produknya, Pro produknya yang salah, <laughs> customer-nya yang salah. <laughs> yang selalu. Nah, saya ternyata. selalu bilang kalau di konsumer di, di, di KPR itu hanya dua sebenarnya, hmm. operasionalis dan Strategi risk, resikonya kita lihat tuh dua ini aja sebenarnya hmm. kalau kita mau tumbuh di atas pasar, NPA di bawah market, profitability tinggi, ya operation risk dan strategi risk. Strategic dan dan strategic risk. Strategic risk ya, bagaimana dia lihat masa bagaimana dia, bagaimana dia membangun kapabiliti. Jadi hmm. misalkan tadi, misalkan, owira oh, swasta, NPA tinggi, ya, ya kita Terus udah Didik si analisnya, oh. didik underwritingnya, hmm. terus kita mesti ke customer mana? Kan kita pernah yeah. buat tuh, ya kalau yeah. yang paling gampang ya mestinya yang sudah customer kena, kita soba, sendiri, customer bis kita, kita, yang sudah ya. kita kenal. Yang banyak terjadi bank itu NP tinggi, dia awalnya bukan customernya, karena masih punya paradem KPR itu sebagai akuisisi, akuisisi. customer, hmm. itu teori lama, kalau oh, sekarang okay. itu enggak karena kan kalau dulu kan historical mortgage banker itu kan dari luar mm -hmm. di Indonesia ya paradigm mereka adalah dia nggak punya foreign-foreign bank itu kan nggak punya database ya, ya dia selalu ya. mengajarinya ya akuisisi ya. customer main KPR main KTA hmm. main kartu kredit untuk mendapatkan untuk nasabah, mendapatkan nasabah. nah sekarang kan bank-bank di dalam negeri ini ya, kan sudah sebenernya. Shifting punya. dari corporate banking udah mulai ke retail yeah. ke consumer banking dia punya nah, database yang gede yeah. ya kenapa dia nggak nggak tembak di situ mm. gitu loh ya kan jadi kembali itu sebenarnya kalau ada problem di non performing loan itu harusnya internal bisnis prosesnya model bisnisnya harus di-adjust. yang di-adjust. ya bukan. bukan dihindari membiayai <laughs> saya selalu canda nanti ada yeah pengusaha besar pun kita tolak. Iya, nah, Atau saya bisa kan beli rumah second, ya, ada cadangan gini. Saya datang ke bank misalkan. Uh. Saya beli rumah baru. Oh, oke okay, Pak Joko, langsung kita setujui gitu loh. Terus? Terus saya gak jadi, bilang nggak jadi, saya mau beli rumah second aja. Oh, demikir lagi dia. Oh, nggak bisa, DP-nya harus sekian, bunganya harus sekian. Gitu. Padahal orangnya sama lah saya akan bawa isu-isu kayak begini karena itu itu beda real gitu karena sih, itu di desa memang real eh, di yang hal baru jadi kesimpulannya sebenarnya eh, ketakutan banyak banker takut karena NPL itu iya. sebenarnya nggak perlu ditakutin ya kalau dia bisa tahu eh, market ya dia mau besar di mana misalkan gini eh, KPR industri itu hampir 50% ada di Jabodetabek. Mm -mm. Ya kan di Jawa tujuh hmm, ya kan, ya tentu banyak. dia ekspansi terbesarnya harus di, di Jakarta. Tapi ya. kalau dia nggak mampu bersaing di Jakarta, dia hasil apa di Jabodetabek dia nggak mampu karena ketatnya persaingan, dia hajar di kantong-kantong yang harusnya nggak terlalu marketnya nggak kuat, hmm. ya dia akan sakit perut. Nah pemahaman market, pemahaman macam-macam variabelnya itu penting, hmm. bukan soal. Analisa kredit aja, analisa kredit oke, okay, tapi kan kalau mess ini kan nanti udah pakai score, pakai ya, pakai pattern pakai pakai portofolio, indikasi kan, bukan hmm. lagi orang per orang kan, gitu loh. Bukan tailor Jadi ya. kalau oh. sudah mau sampai ke sana, ya harusnya sih nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir ya, karena NPA-nya tuh juga bisa langsung shoot gitu, enggak itu bisa dilihat, dilihat trennya bisa dilihat ya, bro, ya. ya dan waktu saya jadi banker ya saya selalu melihat ekspansi versus NPL variabelnya misalkan per segmen per kota per ini mesti dilihatin terus ya kan kalau ada yang tinggi itu mulai ini disiplin gak ini eksekusi dari strategi yang kita hmm, kata di risk iya, kan strateginya iya, dijalanin iya. gak ini Nah, kita nggak bisa cuman eh kamu mesti capai target, nggak yeah. bisa gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi jangan itu aja ya, tapi ya iya, ya, ya, harus ya. dibekali ya, dibekali uh, ya banker tak ubahnya harusnya seperti businessman. Jadi saya juga uh, bersyukur sekali, saya lima belas tahun saya bergaulnya dengan banker-banker yang dari luar, oh, foreign, bank foreign bank dan sebagainya. Jadi Uh, agak beda gitu loh, beda agak beda. malah lebih banyak ya informasi yeah. yang didapatin ya bro. Yeah. Nah tadi sebagai mortgage banker yang sudah sangat hits oh. banget dan yeah. untungnya safe ya yeah. landing safely lah yeah. ya sekarang makanya, ya. Makanya pakainya udah beda. <laughs> <laughs> makanya sekarang kalau dulu jadi banker jadi patik. Oh, iya. Makanya sekarang udah beda animal, dari ya. <laughs> ya kan. Temanya animal. Dan, dan bersyukur keduanya itu uh, saya gampang shiftingnya ya tapi yeah. saya selesai shiftingnya gampang karena saya walaupun di pengkafiran, pikrokrat, saya tidak menerapkan ya, hal seperti itu. Uh, udah udah nama mereka yang dari luar tuh kita culture-nya udah ya. beda. Jadi saya nggak kaget lagi. Ada nih. gunanya tadi keliling-keliling <laughs> itu ya bro ya, keliling-keliling lihat kalian research, tapi memang kalian sosialisasi. Ya, ya. Tapi untuk sesi ini kita sudah ada dulu nih bro, yeah. karena saat ada di sesi-sesi sesi selanjutnya, di glamour selanjutnya, di glamour model selanjutnya, jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe, dan share dan juga nyalakan notifikasinya nyalakan notifikasinya salah seperti